Okay. Uh, Sekarang kami datang ke kami, uh, pasar malam. nama uh. pasar malam di Solo. Yeah. Pagi ini kami sempat datang seorang makcik. Makcik yeah. dia ah satukan ada gonggong. Dia jual soto sop. Ya. Yeah, uh, nama nama pasar malam di Sangsono Ridho. Ridho ah uh. Ridho. Nanti boleh order Uh, ada soto dan sop Pak Mitokra, selat gadu, -gadu. Yeah. Kita Coba yeah. nanti nanti kau diakan tes, uh, coba macam mana rasa daripada Pak Mitokra. Ah, Oke, so tunggu Pak datang guys, kita coba kita makan bersama. kacang, ini apa? Uh, tempe, tempe, uh -huh. dan tahu dan Perut lagi, ya kerupuk dan mie, oh. Kupi -kupi. Wow. oh udah guys ini selat ya ini enak banget ternyata guys, ada isinya di sini galantin ya, ada telurnya, terus ada kentang, ada wortel. Ini selatnya enak banget ternyata guys, kuahnya itu segar, tidak manis banget, jadi gurih, enak banget guys. Ini perlu dicoba ya. Ini tempatnya di Sasono ya, Sasono Krido di Solo guys. Kalau teman-teman mau kesini langsung aja. Oke. Okay. Kita makan dulu guys Kita makan Sama Aris, ya, kita di sini habis uh, menikmati suasana di malam hari yang sangat-sangat nyaman dan kita juga sudah mencicipi makanan-makanan yang ada di sini. Dan daripada saya ya, istilahnya daripada saya yang menilai, mending orang luar aja yang menilai bagaimana masakan ataupun makanan yang ada di sini. Ah, silakan tanya untuk masakan di sini bagaimana? tadi saya makan silet, mie toprak mie topra, ya kedua-duanya memang sedap bagi saya, saya baru tahu, masakan-masakan, rasa masakan-masakan di Solo memang memang best bagi orang Jepang, memang. Jadi pas di lidah orang Jepang. Jadi dia cakap pas di lidah orang Jepang. Jadi orang Jepang boleh menerima masakan lokal tradisional daripada Kota Solo. Jadi kita sangat bangga sebagai orang Solo ya, karena orang luar mancanegara juga bisa mencicipi ataupun masuk lidahnya ketika makan makanan tradisional Solo. So, terima kasih banyak buat bapaknya, terima kasih buat ibunya, terima kasih banyak. Ya, semoga UMKM di sini maju. Dari rakyat untuk rakyat dan untuk kita semua warga kota Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.